Turnamen sepak bola antar kampung atau yang lebih sering dikenal dengan tarkam bukanlah hal yang baru di Indonesia. Turnamen yang menyodorkan dana begitu besar dalam pertandingannya adalah sebuah turnamen yang sangat menggiurkan. Pada tahun 2015 saja, saat FIFA membekukan PSSI. Tarkam adalah cara bagi pemain sepak bola profesional di Indonesia untuk mengais rezekinya. Tak jarang tarkam diikuti oleh pemain-pemain profesional teratas. Mereka rela bermain di lapangan kampung yang tidak berstandar nasional maupun internasional demi sebuah gaji yang menggiurkan. Terkadang pemilik klub yang ikut turnamen tarkam ini sangat menghabiskan uangnya untuk target menjadi juara demi sebuah prestasi ataupun demi sebuah kebanggaan. Mereka mengeluarkan dana yang lebih besar daripada hasil juara itu sendiri. Tarkam sangatlah menggiurkan layaran nah, yang dijanjikan sangatlah besar. Bisa jadi saat satu pertandingan dapatkan satu juta, ataupun 500.000 ribu untuk menangannya. Saat diawancarai para pawai tertarik, karena melakukan ini untuk uang, bukan untuk keinginannya untuk bola. hartam adalah wadah bagi mereka yang belum sampai ke profesional. juga tidak kalah liga-liga profesional. Terkadang panitia pelaksana sangat rapi dalam menyusun semua rencana mereka dalam membuat turnamen Tarcam ini. Contohnya saja, terkadang mereka mengundang pemain-pemain asing untuk ikut dalam turnamen Tarcam ini untuk meramaikan perbandingan setiap harinya penonton yang hadir juga sangatlah banyak mereka menonton dengan sukaria. terkadang ada juga yang membantu itulah datang di Indonesia meskipun hanya kelas kampung tapi bayarannya terkadang selalu